Apakah Anda ingin menambah pengalaman baru mengajar? Apakah Anda ingin menambah penghasilan selain dari mengajar? Yuk, gabung di Snap Quiz. Snap Quiz mengajak siapapun Anda untuk bergabung pada platform kami yang memudahkan pembelajaran siswa. Bang soal di Snap Quiz meliputi matematika, fisika, dan kimia. Lalu, bagaimana syarat menjadi mentor di Snapchat? Yang pertama, minimal pendidikan adalah sarjana S1, atau sedang kuliah, atau sedang dalam bekerja. Dua, jurusan bebas. Artinya, apapun jurusan pendidikan yang Anda tempuh di masa kuliah, tidak menjadi patokan untuk mendaftar. jika sudah memenuhi syarat tersebut, lalu di mana tempat kerja dan jam berapa harus terjadi snap quiz? di snap quiz di dimanapun dan kapanpun bisa dikerjakan karena waktu yang fleksibel. So, tidak akan mengganggu pekerjaan utama Anda. Dan bagi yang mahasiswa tidak akan mengganggu waktu belajar Anda. Sistem kerja di Snapwiz, aplikasi Snapwiz, aplikasi yang menampung soal-soal yang diupload oleh siswa dan tutor akan menjawab soal tersebut. Hasil yang telah dijawab oleh tutor akan difoto, kemudian hasil tersebut Jawaban oleh tim. Dibagi menjadi tiga level Yang pertama SD untuk level muda Dua SMP untuk level sedang Tiga SMA untuk level susah Gaji di snack Quiz Gaji di snack Quiz dibayar satu kali dalam seminggu setiap hari Rabu Pembayaran gaji dilakukan melalui Paypal untuk menerima gaji yaitu harus melampaui 22.000 untuk bisa pengalaman baru mengajar menjadi tentor bersama.